ya macet mampuslah. aduh udah telat macet lagi tadi ngedit video dulu bentar tadi buat trails Ya jalan santai udah macet ah udah jam 8 ini mah. ya merah ke tekanan merah aja. hari ini kita riding 17an pada ngumpulnya di stasiun udah dari jam 7 jam berapa? jam 8 kayaknya tadi bangun jam 6 ngedit real bentar nanti pulang baru lanjutin lagi ah anjir telat kayaknya ya Oh, Ancu masih merah, aja udah kelakson-kelakson sih Mimpi orangnya Oke okay, guys sebelum lanjut ke video Gue mau ngasih tau dulu nih kalian Kalau di RTROS Industri baru aja ngeluarin artikel terbarunya Buat kalian yang kepo langsung aja cek Instagramnya di RTROS Industri Dan di Katalog Untuk pembeliannya kalian bisa melalui Tokopedia Shopee WhatsApp. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja diorder karena stoknya terbatas sebelum kehabisan ya dialihkan lagi panggilan sedang di ahli ahli alihkan Selamat datang di layanan Telkomsel. Saya tidak tanya mau anda layanan Telkomsel atau apapun. Eh si anjing nggak sedih itu? Ayo Gimana? Di tungguin di sini. aja. Ayo. Ya, ayo. Ya, ayo. ayo belum masuk, nih, Ayo belum misi bensin Belum isi bensin ay Enggak anak-anak masih pada tidur yang datang ambil motor Katanya mau ikut Tapi masih pada tidur Oh itu si Rizky Sana, Hah? sekolah sana kok blu sekolah sana ayo <laughs> motor kakaknya diganti bodinya anjir Co, juga anjir biar pun saya pergi jauh maju, woi. Aing tutup aja tidak kami anjir deh. Kalian aman, kau gimana? Kau gimana? Ini aja mana mani, woi Eh, mepet map apa Hah? Oke, SMA tuh Aing baru, baru kostum anjir, mandi aja 5 menit Aing cuma mandi biur-biur biar anjir Beres, ngedit buru-buru Buru-buru mikirin kostum anjir Mikirin reels belum beres Jadi kita hari ini, <tuk> uh, acara 17-an Anjay... Urung nih? Hah? Urung aja? Iya, nyala Kedap begini lagi ibu kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya negara dari negara Selatan. Terima kasih teman-teman. <kosok> ini bukan acara satu klub atau apapun tapi ini acara kita bersama. Tidak pernah ada yang mengklaim di sini acara hanya satu klub. Ini acara kita semua bentuk mungkin teknis di lapangan uh, saya bicarakan sekarang ya, untuk rute kita keluar pintu timur, putar langsung ke jalur penjajaran naik ke Masopati turun di Dago, lurus, dan belok kiri lewat Royal maju sedikit. stop dulu di situ sampai jam 10, ketika jam 10 udah beres, kita ada dan perwakilan ngecek di 15 karena abad bendera jam 10 Sekarang bisa di depan dulu uh, Untuk yang bisa long willy khususnya Itu kita bisa mainkan di uh, pasung mati uh, Ketika uh, yang bisa long willy langsung aja masuk ke depan Sama mungkin Nanti uh, ada penyusulan kembali setelah turun dari Dago Dilanjutkan yang pakai kostum di depan Paling begitu <tuh> Ada yang mau ditanyakan oh, oh. oh iya, ada ada sedikit koreksi untuk pengubaran mungkin Kayaknya ini nggak jadi kepucut karena mungkin ada kepentingan masing-masing. Entah itu siapa yang mau makan siang dimanapun monggo. Jadi kita pembubaran itu sudahi aja. <gih> ya sepakat semuanya. Ya udah beres. Oke, ini untuk keluar. Uh, kita tunggu di depan aja kan ngantri ini untuk keluar. Biar enak. Jadi biar bareng juga jalannya. Sama mungkin uh, kita terus dulu. Freedom Supermoto uh, apa? Freedom, Freedom Supermoto Ride right Day eh itunya merdeka ya Mas ini apa, Mas? Nah ini gasak. Oh. Ini ring, rata, ring ring baut bukan sih? Baut. <laughs> kita cabut dulu. Kan? <laughs> <guluh> kita cabut dulu, Guys. Anjir rame parah cuy, ini. Banyak Aduh, komentar. Aduh, layar Tim <mata> <mata> <tuk Ain <ke atas> <berlaluan> belum isi bensin bos. udah tahu teh. Uh, Buram ya. Riding 17 Agustus Supermoto Free Day Gak tahu ini berapa orang pesertanya Tapi banyak klub juga sih Banyak klub yang datang Kalau saya maaf Solo riding nggak masuk klub mana-mana ya Banyak yang buncin, Cok Biar pun, emang ah. Emad bensin, goblog Motor teh boros, nyadar diri Masa kalah sama motor aing yang karbu? Masih banyak anjir rombongan di didal dalam Pada ngantri panjang, keluarnya deh pun saya. Nanti Bapak Willy di depan Bapak Bapak nih gimana sih Bapak? Bapak Cara Willy itu gimana sih pak? Saya juga gak tahu Pak Saya apalagi gak bisa, bisa Willy ya. Pak rial oh. Iya, oh, iya Pak itu mak, Oh Itu mah cosplay Pak bukan saya yang Willy Pak Itu mah cosplay Pak bukan saya yang Willy Berkari Pak, tovenin, pak saya mah yang megang kamera sama itu tuh, ya, lagi di... siapa? youtubernya nya LX. oh Adir LX? oh si anak anjing itu ya. yang tukang depo kalau misalnya tuh, suka oh, uh, harus ditendang dulu baru bangun Pak, itu tuh, waktu itu sama mamanya itu diguyur... diguyur minyak tanah ya bensin? Ya, ya. Aja, uh, ya. si manusia deponya? julit uh, uh. ya. nanti juga orangnya nonton kan? Nonton. nggak apa-apa ya. nanti sama yang di tag di IG juga di biar dia di nonton kan? Emang, kayak sekarang kan? Uh -uh. tadi tadi dibangunin gampang nggak bisa? kayak bangunin mayat pak? susah pak harus ditendang-tendang dulu baru bangun pak? Udah. sih ada ketinggalan aja rombongan, yang rombongan depan ninggalin nggak nungguin tadi soalnya masih banyak yang di belum keluar parkir, jadinya udah ke simpang 5 aja langsung di titik kumpulnya, langsung simpang 5 ke simpang 5 ada hormat bendera tapi 1017 katanya makanya gitu kan makanya ingat di belakang masih banyak. NaN gitu. Lurus-lurus. Simpang lima Lupa. Lupa nya ingat jalannya. Ini kostum apa emang benar anak SMA anjir? Soalnya tadi ada yang pakai kostum SMA. Nah, itu anjir rombongan teh. Ini rombongan anjir. ada ketinggalan, Cuk. Oh, hari ini bebas, nggak ada tilang. bebas Merdeka karena mau tracing. tikumnya di sini. simpang 5 ada penghormatan bendera tuh di atas. katanya 10-17. nggak tahu ini udah jam berapa. kanan harusnya tadi sebelum lebaran ini depan Aa. cuma keburu hijau kalau ini lampu merah itu baru kita ini udah mau penghormatan kan kan bener udah mau penghormatan udah mau penghormatan berarti langsung aja tadi harusnya kita udah bagian di depan tadi teh ah keburu hijau kan ini udah, typing udah pas Cuma lampu merah gak gitu waktu tidak, tidak. Turun turun ke depan tidak, tidak, tidak. Ayo kita ke depan Tadi rombongan masih banyak yang belum keluar tidak. Kita tuh ngejar ini Oh ngejar ini, ini. Kadarin kita ke depan soalnya Ayo bawa kamera jadi harus ngambil momen cu. <guluh> yang lain pada di belakang yang di depan sendiri selamanya kita ke depan tembukarno dan Bogata bangun dikasih kita dimulai Republik Indonesia. Terus aduh. Aku udah tiba di sendiri, aja. yang lain belakang Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Tamat. Enggak ada siaran langsungnya ya. Pacar O itu. Siaran aslinya di mobil. kira ini tadi disiarin di atas. Kepada komandan Sang Merah Putih. Pada Sang Merah Putih, hormat. ke belakang nanti kan ada penghormatan nanti tekutnya kalau nggak ke belakang pada jalan motor Aing sendiri di situ cuk motor di tengah jalan itu pada bubar lagi harus naik motor ayah. Hura uh, Eh hey, mau train mana? Di belakang. Bangga ke depan tadi bang. Macet panjang ya sampai belakang. Bang oh, sampai belakang sana anjir. Nah, karena naik ke Pasopati oh lagi soalnya anak-anak dua ini Di Pasopati satu di sini satu oh di, masih ada yang di Pasopati uh, tunggu sana kita pokoknya, naik ke atas kita, Bum, turun di kasih kasih bu eh, kasih bu oh yang di di monumen gede ah. atau di gedung sate oh, gedung sate kondusif berarti oh, mon yang monumen gede aja oh, monumen ya gut sana aja, untung pas masih di Bandung aja. Coba kalau udah balik ke Papua, kayak dapat momennya. Tepang kanan Kau buka eh. Itu ada yang ketinggalan rombongan takutnya Woi bucin Gimana rasanya bucin om Hah? Aduh bahagia om. Are ha? asli Hah? Ya, ini Asli panas. Maju-maju ngapain berhenti di sini, Cuk? Baru nyadar aja. Ngap supah pakai full face deh, terus. Tadi mau pakai helm biasa, helm half face enggak bisa bawa mau nanti aja, Bedi. Oh, lupa ini mau ngerekam pakai HP dan tadi baru ingat. Aja. adek-adek-adek-adek, lapar aja ngak-ngak-ngak, maksudnya di mana? di... biar ada pesel dulu, sedikit panas semuanya tempatnya nih eh, tempat nggak, Rul? ntar lagi mikir di mana, Nya? lu biar ada luas, gitu kan enak, banyak di sini mah, lalu-lalang orang lalu mau ikut ke Subang? Kah? Kapan? Anak-anak. Nah. Nah, uh. Acara apa? Member nikahan. Oh. Bapak hidung saya kegencet Google, pesek nggak? Oh, pesek Takutnya mancung saya hilang nanti kegencet <laughs> tuh. karena saya kan saya mancung nih? Hidung saya mah keturunan Arab hidungnya. Oh, Hah? Mana Emang bapak punya hidung nggak kelihatan, pak hidungnya? tapi kalau datengnya ganteng kalau ganteng? Hah? Oh tidak, hanya bisa oh, uh. wear Bandung. pokok aing habis? Wear Bandung Raya. <coughs> <Where> bandung Raya. <coughs> Ini palingnya Subang Om. Huh? Semua Subang? Lu tahu? Ada apa itu dari kemana sih tadi? Hey orang nyate. Hah? Kapan? Sekarang? Jangan sekarang om. Oh. Tadi belagi. Kan nikahnya juga sekarang. Oh ya. Suruh undur besok atau? Tumpang. Iya. Katanya mau yang jauh kan. Eh, eh abang, ayo, ayo. abang dari mana eh, abang? Tadi uh, pada pada ketinggalan aja rombongan. Oh ya. Masih banyak yang belum keluar parkiran. Parkiran mana? Parkiran stasiun. Yang depan udah duluan untung ketemu rombongan. Oh, ya tadi di simpang 5 ada. ada. aing di paling depan mana aing? Oh. Uh, aing ma sebelah. Aing teni, di luar gedung. Sese, sese. mana ada? Oh, aing ma sebelah ini apa yang yang pakai baju putih <tuk> lain, lain dia, di ini apa di mobil yang siarannya? Oh. aing di situ. aing sendiri yang pakai helm gue oh, tempat ya. <tuk> bensin. saya <tuk> bensin. <tuk bensin. Tadi kasihan ada ada yang pegat rantai aja. Oh, tadi ge di SMA 6 ada yang ngokok. Ayo udah dibantu. Ayang, dada, ayang. Lah mana? Se bego. Dada ayang.